Wow, Lesler Music akan tentunya launching, untuk saya ya Dan kita salafok dengan kalimat yang diposting oleh Papa Bilar, aku udah siap untuk mengeluarkan suara masku Wow, ini kebanggaan banget ya, Alhamdulillah kejutan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Lesler Music akan launching. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu sukses dan selalu lancar Tetapi persahabat, kita semua salah salafok dengan dm dari para sahabat Leslar Yang tidak setuju nih persahabat ya, kalau Papa Bilar bernyanyi Kita simak persahabat di DM yang pertama Please jangan, katanya tuh ya Wow, jangan tentunya nyanyi semua nih para ya Ini dm dari para sahabat Leslar dan Papa Bilar pun menuliskan sebuah kalimat jahat katanya tuh, aduh maaf ya bang, kali ini persahabatnya semua setuju banget sama isi dm tersebut Masya Allah kita sih ya selalu mendukung selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh idola kita, semoga saja selalu menyuguhkan karya-karya terbaik, terutama idola kesayangan Lesti, persahabatnya yang suara emasnya selalu konsisten Semoga Bunda Lesti mengeluarkan single-single terbarunya Kita selalu menunggu lagu single terbaru dari Bunda Lesti Kejora Kemudian persahabat disimak juga Papa Bilar mengunggah sebuah postingan Papa Bilar lagi makan siang bersama dengan istri tercintanya Alhamdulillah persahabat ya Satu jam yang lalu Papa Bilar Bunda Lesti sudah transit di Dubai Semoga selama sampai tujuan ke Indonesia, ke Jakarta Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Selanjutnya, disimak juga di unggahan IG nya Bunda Lesti Bunda Lesti setengah jam yang lalu ini menginfokan Dangdut Akademi 5 tinggal 24 hari lagi Jangan sampai ketinggalan persahabat Dicatat persahabatnya tanggal dan jamnya Tepatnya tanggal 28 delapan jam 20.30 waktu indonesia barat hanya di Indonesia. kita sudah gak sabar banget menyaksikan di dalam kita bunda lesti yang akan tampil di acara tersebut untuk selalu memberikan kejutan bahagia buat warga kono semua ya pastinya kemudian persahabat vitamin bahagia pun siang hari ini kita dapatkan di unggahannya bunda lesti yang terbaru wow kali ini persahabat ya bunda lesti mengunggah video full yang diunggah oleh Kak waktu kemarin persahabatnya Masya Allah ini kebahagiaan yang kita dapatkan dengan soundtracknya lagu Takdir Cinta Bunda Lesti Kejurah pun persahabatnya selalu menyuguhkan keromantisannya dengan Papa Bilar selalu menyuguhkan kekiutannya Masya Allah bikin happy warga Konoha semuanya Alhamdulillah persahabatnya setiap hari kita selalu disuguhkan Vitamin-vitamin yang sangat membuat kita happy Apalagi persahabatnya mereka saling berpelukan masya Allah. Semoga sehat selalu untuk mereka berdua Selalu langgar rumah tangganya Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Di postingan video ini pun persahabat Ada banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Papa Bilar pun persahabat yang gercep ikut menanggapi Ajak-ajak dong kalau sana katanya tuh Gesrek banget ya Papa Bilar jadi pengen makan coklat kata Bapak Pilar tuh Ini sih tentunya cute banget ya Kegesrekan yang selalu bikin kita bahagia Dan Teh Fitri Karlina pun bersahabat ya ikut juga menanggapi Masya Allah kata Teh Fitri Luar biasa banget ya Alhamdulillah dukungan semakin banyak support semakin banyak dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita Kemudian bersahabat Komentar diberikan juga dari sahabat Leslar, salah satunya dari apartemen Bintaro Buat Dede Masya Allah, tabarakallah. mewek terharu, lihat kalian bahagia banget banget banget Terima kasih ya Allah sudah menyatukan mereka, langgang terus sampai ke janah ya Allah, amin Kita aminkan doa baiknya ya yang semoga terkabulkan Leslar bahagia, kita pun bahagia persahabat ya Yang menyaksikan idola kesayangan kita